Oh, Anak udah telepon lagi? Belum. Gimana ya HP-nya rusak? Mau telepon gimana? Hidup, tapi pakai HP Gimana Bos? Nanti kumpul ya? Biasa ada urusan sama anak. -anak. Ajakin aja. iya oke oke ayo oke maji dateng gak dulu nanti malam lagi? udah kok udah gue hubungin katanya ya mau dateng iyalah sip berarti. jadi nanti malam gimana nih tapi kalau mereka gak dateng gimana Dua aja lah ya yakin lu mau nekat nekat lah udah sikat-sikat aja lah Ya, cari ustadz apa dukun nih ya? seralah yang penting bisa yaudah berarti kita nanti malam nggak tolong ustadz aja ki pokoknya ada kenalan kalau dia masih hidup ecap koler bagus nggak itu ustadznya sitip lu ilmu sesuai dari namanya aja nggak meyakinkan gitu loh biasanya kan ustadz kan namanya namanya Muhammad siapa gitu kan ini ecok lecer, lo ki remehin apal hartnya sebuah nama ki lo ya, ya udahlah terserah lo, lo ngomong kayak gini denger dia ki, wih macam-macam <laughs> ngomong orang itu ki, udah terserah lo, soallo lah surat Al-Baqarah dia hafal semua, iya iya iya, ya, ya, ya. lah lo lah, yang penting urusan kita ini beres, udah kita nanti malam berangkat tempat stop ecep kolecer kan? bebas Oke, siap <laughs> halo oke. mana lagi? wih, lagi ke rumah woi gue sendiri ya nene ya gula dah gila, parno gue sendirian udah, udah ditunggu juga sama ustad oh, oke okay. Lu kan, salah Lu ngamun aja. Gua kira siapa <laughs> lu, bangsat lu. Itu enggak boleh melempar kopi lu, sayang kopinya, enggak <laughs> boleh lempar. Ya udah main lain Eh, yang enggak tahu kira barang lu. Gua sendiri jatuh pula. Yaudah, duduk ndu ndu apa? Tunggu dulu bilang aja lo pakano kan nanti nggak laku kayak gini lo bilang pak wah <tuk> sampai beneran mm. lo kok, <tuk> kok nah, udah punya pegangan. Assalamualaikum Assalamualaikum jarang oh, oh, Allah, Ilmu tinggi-tinggi Gila orang nih mana yang? Gatau, gue cembur dua Assalamualaikum nah. nah, yang baru kita Penganten baru kita Apa? <tuk> <tuk> <tuk> mana lah, ini? Mey tau. Ini kopi apa nih, Jis? Waduh nyolong. Halo, Bud. Heeh. Oh, kok Aduh, rokok ini. Wah. Oh, milu. Pusing, oh, Mbak. Sampai tengah lagi tadi hmm? Waduh. Emang apa Jis? Kenapa kita pada ke sini semua? Jadi gini. Lah <tuh> gitu kan kamaran di rokok ya. Nah, ikutin pocong tuh kita ramen waktu di sini tuh, oh. nah, alhamdulillah pocongnya sampai sekarang ke sini terus. Wah. terus gara -gara -gara solusinya gimana? nih? gara-gara elu -gara nih nantang nanti. Loh kok gara-gara gua? Nah, gitu loh solusinya gini. gimana? gua mau manggil ustad. tau gak ustad terkeren di sini siapa? Oh, kurang tahu lu kan tahu sendiri gua di sini. gua sih ada sih stok colecer. Hmm, si Ecep lu ECM, Ecep cair Boh. Ah. Kenal loh, Cep. Enggak. <laughs> <laughs> ya tapi enggak apa-apa sih, yang terbaik aja. Kau enggak, Jis? Apa kita panggil orang pintar aja? Ustaz aja deh. Saran gue. Siapa ya? Ya itu lah kata Ustadz aja mana? Ustadznya bisa doa. Uh, orang pintar nggak bisa doa, uh, gimana? Lalu katanya dia apa, surat Alba Koroh, gitu. Oh <guluh> <guluh> <guluh> Koroh? macem, -macem. Terus Ustadznya bisa dipanggil apa kita jemput, apa gimana ini? Maksudnya kita samperin ke sana, ramean, geruduk, sangkerudukan. Hmm. Kita jelasin. Kita jelasin. Sini bawa kesini. Bawa kesini. Bawa kesini. Boleh, boleh, boleh, boleh. Apalagi kita culik aja? Jangan, culik. Eh, jangan, culiklah. Emang gak, gak, gak, gak, gak, gak gampang sih, tapi kalau ustad masih gratis. Kalau kita orang kita bayar, <laughs> itu bayar. Masalahnya iya, iya, iya, ya, benar, benar, benar. Kan lo yang undang kemarin, lu undang pocongnya, ah. lo yang bayar gitu kan? Sekarang ya, lo yang undang ustadznya. Kalau oh, oh. kalau undang ustadznya, gua bisa, tapi kalau bayar ya gak bisa. <laughs> Kalau ustadz kata lu itu sama namanya, ustadz sekolah ecer itu Yang pecina kalau pakai pecinta agak miring itu kan Nah itu biasanya di musola apa sih namanya? Musola atas wakil lu, lu pernah ngeliat <laughs> <laughs> <tuk>, tuh? Pernah? Gue begitu aja Oh iya gak Mau beres nih? Gue gak enak nih lu nelponin gua gue terus nih <tuk> Ini mau <tuk> langsung dijemput tapi gimana? <tuk> Jemput aja gimana ini? Jemput Enggak, nah, satu orang aja yang jembut Kalau ramen... Ante, ya kalau abu, kita ngomong sekarang nih, gue belum ke malemen Ntar, gua, gua minta Sherlock dulu sama Ustaz ya. Oh, oke, saya ngomong Dia punya kontaknya Baru dapet tadi dari ini, kakek gua Kalau biasanya kalau malam-malam gini, dia di shola sini Belakang Ma sini Masih di shola ya? Masih biasanya, mengaji dia malam-malam itu Ngaji jam berapa dia? Enggak tahu kok paling jangan <laughs> <aja, laughs> di sini Berangkatin aja kalau enggak. Ya udah, uh, mau ditambahin anak-anak ya, bisa Bisa, semuanya. Sama, sama semuanya. Iya. Oh, biasa semuanya. Semuanya. kopi rokok ditambah dulu enggak nih? Ya, <laughs> nih. Ah, <seluruh> tengah lah. Sum <laughs> tengah nih? Iyalah. Iya, ta kita nongkrong enggak ada kopi. Ini gimana ceritanya Aduh. nih Aduh. Uh. Oh, uh, Mana nih tukang kopi kita ini? Ya udah, kita kesana aja yuk. Gimana? Hmm. Ya udah berangkatin. Luin tau orangnya. Boleh ngomong ya? Tunggu share ya, lo. Ya, kan? gampang. Saya tunggu tunggu di info dulu nih. Tuh, entah mau soalan, tapi lu yang ngomong ya. Oke, oke oke, ya Berangkat, oke. Yuk, lah. Okay. dan saya kadang kayaknya dulu ya berangkat sendiri. Gue sama lu sama gue ya. Iya, udah, yaudah, yaudah, oke. kontaknya mana? Kontak, gak tak kontak, kontak. bawa. Kontak, goblok, Belum goblok, goblok, goblok, goblok, goblok, kopi goblok, goblok, goblok, Ayo, sampai sendiri Ini, gue jadi gue lumayan besar. Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini dari mana ini? Dari rumah Haji Ustaz. Rumah Ada perlu <mutter> penting nih. Perlu apa ya? Ngomong langsung. bisa rancang ini ya kakak? Oh ya. Pak Ustad, nggak ada sibuk apa gimana? Oh enggak, enggak Saya oh. udah-udah selesai, kok udah oh. tajud, tundas, nanti saya udah, udah. matang hmm. hmm. Mau minta waktunya kita ke tempat tadi saja, ya, enak ngobrolnya? Boleh, boleh, boleh, boleh ya. ya. Silahkan Pak Ustad Mari, mari, mari, mari posit, bila. Bila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ini ya. yang namanya Pak Ustad Ecep Duduk, oh, okay. Duduk, iya. oh, iya, iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ya, Jadi ada apa mudah undang seksi ini masajis jadi gini pak ustad, ya, kita orang tuh nah, gimana ya, nah, jadi pun cerita dari awal aja deh ya. Oh ya boleh boleh. Jadi awalnya tuh kami orang tuh main pak ustad nah, di gardu, nah kita orang main kartu pak Ustadz nah. Astagfirullahalazim terus terus. Nah habis itu, kita, kitanya dilemparin ini Pak Ustadz Tanah kuburan Pak Ustadz Masya Allah hmm, Terus, terus Nah dia itu, nah, selama-lama Keluar Pak Ustadz Apanya itu? pocong Pak Ustadz pocong Iya pocong Pak Ustadz. Terus, terus, terus Nah besok harinya kita orang kan gak kesan lagi tuh hmm. ya. Gak berani lah kita ngelalas situ ya kan hmm. Nah ada orang nih Pak so yes hmm. Siapa itu? Ya Saya Pak Oh jadi sampean? Maksudnya ya cuman bercanda gitu kiraan mereka itu bercanda kalau ada pocong di situ, Pak hmm. Jadi saya ya hanya bercanda-bercanda doang Udah oh, jadi maksudnya kalian semua ini ditakutin gitu. Iya. dibayang bayangin terus gitu Pak Ustaz, di teror gitu ya? Iya, oh, itu, jadi. Itu, Pak jadi kalian semua kesini sini ngundang saya itu maksudnya gimana? Ini Pak Ustaz. Ya, kita orang minta bantuin doa Pak Ustaz biar, biar biar apa ya? Biar pocongnya pulang itu Pak Ustaz. Gitu. Bisa bisa bisa bisa. Kalau bisa saku Pak Ustaz ya. Oh, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Maksudnya biar ditanya itu kenapa gitu Pak Ustadz? Salah hmm. kita apa gitu Pak Maksudnya. Ya udah, kalau gitu nanti kita coba ya kita panggil pocongnya ke sini ya. nggak apa-apa kan? Berani eh, nggak Emang harus di sini Pak Ustaz? Enggak apa-apa di sini. Ini saya undang di sini pocongnya. Kalau nah, kalau nah, emang mungkin ya, enggak apa-apa deh. Ya, Gapapa ya Tapi nanti kan apa -apa. dia nanti silahkan ya, Nanti insya Allah dia ke sini lagi Insya Allah kemana ya. itu Pak Nanti saya kembaliin ke alam dia Mungkin dia di sana karena nggak tenang kan Jadi makanya dia sini minta tolong Mungkin bisa jadi minta tolong dia Ada yang pernah mimpiin hmm. nggak Dia minta tolong atau gimana gitu Saya Pak Sampean? Hmm. Dimimpin gimana? Kan saya kan Ini Pak Tidur Pak di sini hmm tiba-tiba merinding, cuman kan enggak saya anggap, biarin hmm. aja jadi, kayaknya gini aja nanti pocongnya saya undang sini ya, nanti kalian diem aja biar saya yang interaksi dengan pocongnya ya enggak hmm. hmm. apa-apa ya nanti kalian diem aja nanti kalau pocong ke sini mungkin dia hmm. ada apa ya? ada yang kurang ini dia mungkin ada yang apa ya membebani, membebani gitu. ya mungkin dia masih ada beban mungkin selama hidup dia kan bisa jadi selama dalam pemakaman dia proses pemakaman mungkin ada yang janggal mungkin kan hmm. Hmm, nanti kita tanyain semuanya ke sini ya apa pakai saya menang di sini ya hmm. Hmm, biar biar kelar semuanya ya nanti saya undang fotonya nanti biar saya kasih dengan beliau ya. Halo, Ustaz. Oh, enggak, enggak, enggak, enggak. saya belum oh, ngopi tadi belum ngopi. Oh, Sama, ya. Sama. Sambil Sambil sama kalau belum ngopi. Buat kopi dulu kan? Ada kan. Mas, mas, oh, ya. mas ya? ya? Oh, eh, Saya ada makanan kecil. Mau boleh boleh. kang masih di terima kasih kopinya apa enggak oh iya ya terima kasih terima kasih mau teh apa kopi Pak? kopi aja kopi saya buat kopi saya di sakt saya belum kopi tadi saya dari sd ustad ini kacang ya ustad oh iya ya terima kasih terima kasih silakan Pak ya boleh pak adanya cuma kacang ustad iya nggak apa apa Minum saya minum dulu ya, udah enggak kuat banget puasanya ini. <kuh> Bismillahirrahmanirrahim. ah mantep banget ya kopinya nih. Aduh, rokok saya tinggal 5, salah lagi. Oh, rokok. Mas. Mohon maaf, ini enggak. Saya konsat. Boleh, boleh. Mohon maaf ya, Mas ya. Iya, Mas. Makan peserta, makan. Ya, makan ini, makan ini. Masya Allah. Jadi rencana mau kapan ini bosat kita ngelaksanainnya Bos Bosat? bosat? Eh, ya. Gimana? Gimana? Jadi, Gimana? jadi kapan ini kita mau ngelaksanain rencana kita tadi itu? Oh, Secepatnya. Sepatnya. nanti selesai ngopi ya, selesai ngropi, hmm. baru kita langsung perlindungan ya ayo ngopi dulu, kita, kita makan dulu, dulu. Hmm. Ya. mau sekarang atau gimana? secepatnya aja, bosan secepatnya ya <tuh> <tuh> itu enaknya kita di ruang tamu, di kamar, atau di luar, bosan di luar aja deh Bapak Ustadz Di luar aja luar aja Bapak Ustadz luar ya Jadi ya, nanti saya panggil Kayaknya kita gak bisa rame-rame kayaknya Gini. Bapak ya, nanti biar saya biar saya Seman sama Mas Ajis Yang lain bapak Sip. tunggu sejalan waktu di kamar gak apa-apa siap ya, bisa Bostad. ya Nanti kalau orang rame, rame saya panggil dia gak dateng Malu? Iya eh, ya. Malu <laughs> malu Mas Soalnya kalau tempat rame itu Dia gak mau dateng kenapa soalnya energinya kalau rendah itu positif hmm. Kita harus ngambil satu dua orang. Enggak benar energi negatif nanti baru bisa jadi. semua nanti bisa enggak perlu itu di Bapak mohon Bapak Ustaz. Sogok apa? Sogok gimana? Di, di di doa itu Bapak di sogok. <laughs> oh, di sogok doa. Biar apa itu? Biar enggak diganggu lagi gitu Pak Ustaz. Bisa, bisa, bisa. Bisa nanti saya doain ya. Nanti saya doain doa selamat aja ya. Oke, gue nanti semuanya selamat ya. Kita semua selamat. Pocong juga selamat ya. Bunda, nah, apa, apa nanti Mas Rizky, Mas siapa ini? Adam. Mas Adam, sama Mas siapa? Mas Melet. Mas ya, apa Ya, Bapak? Cuma di dalam aja. Biar ya, nanti kita ketik aja sama sekali sama siapa yang mau ya Aku belum. Iya, takut ah, nggak, nggak takut, nggak takut, udah, udah, udah, nggak takut. Nggak usah takut, takut. nggak usah takut, kenal ada, nggak usah. Uh. Sekarang nggak usah? Sekarang Masih sempat-sempat tengok. Yaudah, yuk, bingungan, Jadi kita di sini aja ya. Oh, siap, Bos. Kemarin masalahnya stopnya di mana, Mas? Mas? Padahal mimpi saya sih di sini, di sini ya? Oh, iya. Selain di sini? Kok saya izinnya di sini, Bosan? Di sini-sini juga ya? Iya. Oke. Okay. Kayaknya lebih baik lampunya dimatiin. Nah, oh, siap, Bos. Ya. Biar nanti dia kita panggil biar cepat datang. Siap, Soalnya udah mau subuh juga ini. Nah. Oke, saya kita langsung mulai aja mas ya? Iya, siapa? Siapa? Kalian tidak mau ya? Kalian siap. tidak boleh ngomong apa-apa Ikuti instruksi dari saya ya? Siap, betul. siap Namanya siapa? Juli Siapa? Juli Juli mm. Oke okay, baik Juli mm. Saya mau bertanya sama kamu Kenapa kamu mengikuti mereka terus? Kenapa kamu mengikuti mereka terus? Mm. Saya Ingin, hmm? mm. ingin apa? Lepaskan dari Pocong Lepaskan tali pocong Oke oke oke Kali ini saya bakal pasang dari pocongnya Ya Tapi saya minta satu Jangan ganggu mereka lagi ya Gimana Oke saya sekarang saya lepas dari pocongnya ya Jangan ganggu mereka lagi ya Kamu balik lagi kalem kamu biar mereka di alam dunia, ya. sekarang kamu baik kalam kamu ya. oke, sekarang saya lepasin teri pocongnya. Ya. Bismillahirrohmanirrohim.